Tapi bermakna, karena agama ini Sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan Tidak ada ceritanya Filosofi agama itu berat Karena Semua lama berpendapat Akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran Saya pernah ditanya Seorang dokter dia tanya gini Apa Zina itu kan enak, kenapa haram Lalu gak enaknya Zina dimana Terus dia saya tantang Andaikan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya dia bisa bangun. <tuk> <terimakasibuk. tuk> Akhirnya dia mikir, iya ya. Kalau wajib malah bingung harus mengumpulkan uang untuk order. Dan kalau dia seneng seseorang, tidak harus kesampean. Jangan, ya kan? Kalau kamu senang seseorang, kan tidak mesti dia seneng kamu. Kan repot kan? Kalau seneng tidak mesti dia seneng kamu, atau nggak seneng maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan kalau tidak usahkan, enak malah tidur di kamar, happy, sampai syukur-syukur terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang releh. <tid> Misalnya maling diharamkan, ya enak. Kalau kita boleh maling, malah dibukin orang, malah repot. Berokannya diharamkan, tidak dapat pahala dan dibukin orang. Gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting selama ini ada kesolehan-kesolehan amatir dan semisal kritik, setiap saat itu kesolehan apa? amatir. amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluhin Islam tuh repot, mau kebar gak boleh, mau bebas ya boleh. Jadi kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar itu aturan gak Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau apa, Homer atau arah yang ma yang enak, mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan? Sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan. Ini namanya Soleh amatir, apa? Soleh amatir, soleh amatir itu yang latihan Soleh. Tapi kalau Solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk Soleh sudah lama, tidak tahu saya. saya tahu dari gusbah syukur yang nggak senang namanya akan komentari hijau, ya sudah lah itu dia ya, sama ya, seperti, Berarti. seperti sama yang senang akan bilang pemikir serius yang nggak senang mau ngomong -merem, gitu. orang kita itu ya gitu yang senang bilang, wah oh, itu sibuk, malam idul yang nggak senang kan bilang, oh, itu kita itu jadi itu kan nggak usah dipikir lah. komentar orang itu gak usah jadi ini penting saya utarakan sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir saya lagi terutama untuk zaman akhir saya buktikan sekian ayat sebenarnya saya hafal Qur'an tapi ini tak bawa Qur'annya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya syukur-syukur kamu bisa ingin saya hafal Qur'an bagus itu <-tuh> kalau enggak ya kacau sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Qur'an dia sendiri enggak hafal, saya sering di Jogja gue mau tanya tafsir sama jenengan. karena tafsir kemenak, ada kesalahan sekian gue itu, itu tanya, kamu hafal Qur'an enggak repot ini pada saat ini ini kayak decent, in sama yang gitu. <laughs> kalau kelasnya enggak sama mati <laughs> karena bukan bukan karena ini keankuan, tapi proporsional apa? proporsional uh, saya cerita yang ringan-ringan saja bagaimana sanat saya dari guru-guru saya, Allah Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi agama itu dimulai dari kesenangan happy Farah kalau dalam bahasa Arab al -Faroh. Ayatnya jelas Gullbi fad wa birohmati Wa birohmati wa birohmati Muhammad dengan Wadal Allah, Nubra' Allah dan Rahmatnya Kemudian dengan itu kamu harus senang Sehingga dengan senang kepada Allah Dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah Andaikan senang itu bisa ditakar Orang yang sedang tahajud menangisi Dosanya pas menangisi nasibnya kalau di diperantuan <tuh>. oh, Itu senangnya sama orang yang sedang digam itu mesti kalah Mesti senangnya sedang tahan karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah oh tidak susah gimana setelah itu semua ditanya senengnya gimana? tidak tahu dia mampu sementara senang kamu ingat ya, itu tadi malam sana nangisi dosa, dosa saya, saya, nangisi nasib saya kemudian tenang karena kembali ke allah kembali ke rasul. itu luar biasa senengnya tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman kalau ada pondok mewajibkan tahijit santrinya itu sudah mendelik dulu <laughs> Kalau timur-ujut gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga proses, ini aliran sesat. Sunat diwajibkan. <laughs> Jadi agama itu banyak keunikan tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW wa alaihi wasallam, nafihi halawatul iman." Tiga hal ini kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yaitu satu ayatun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa hum bahwa Allah dan Rasul itu lebih anda cintai ketimbang yang lain mencintai Allah itu nikmatnya Masya caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah anggap hidup kamu itu sehari saya ini dijawab Jawa, celok besar tapi nyawang dua ratus ribu itu ngira buahnya sekali bukan banyak, buahnya sekali karena saya ngitung hidup itu perhari karena aturannya orang sholah sama minta ijazahi, pasti kamu gak mau karena kamu kecinta uang. <laughs> pasti gak mau syarat sahnya orang sholah itu harus nganggap hidup itu hanya sehari hanya bang, wa mali aakhiratika beramallah untuk akhiratmu. Seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya akan maksiat semalam ini, karena besok saya mati. Sukses. Besok berpikir gitu lagi. Saya akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi. Tahu-tahu mati fitulah setelah 60 tahun jadi itu apa ya satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat ringan karena bayangannya hidup banyak. <Sessimut> coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya masih ada. <Sessimut> <Sessimut> kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama makanya kata Qur'an wahai orang-orang yang beriman Alam ya'ni lillahi ina'amalu antas <Sessimut> sya'alqulluhum <Sessimut> <Sessimut> litiq <Sessimut> illa'huwa ma'naz'al hamin'al orang-orang iman itu sudah saatnya khusus kamu jangan seperti orang-orang dulu Orang-orang dulu pesat Orang itu menjadi wangpot, Menjadi keras hatinya Karena merasa hidupnya itu panjang Ini penting Ini konsep-konsep yang ada di hadis Sokai Jadi tidak perlu kamu soal ini Sokai kan? Tak pastikan Sokai Saya ini baca hadis lama sekali Jadi yang nyoal harus imbang Kalau tidak kayak Jason dengan Elis <laughs> Supaya clear, supaya jelas Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang, ini bukan karena kanku, tapi karena propol so awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat Tuh, Pak kalau kesenangan itu ada pada toa, luar biasa sampai Rasulullah itu menggambarkan ketoatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja orang Solo itu tidak siap karena gak priai nabi pernah ngerti kan wafi budi ahadikum saudara kamu melawan istri kamu gitu, ya, sohbat dia ya tanya ayat di ahaduna syabatahu wawalahu ajran yang benar aja ya rasulullah masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? pahala nabi jawabnya ya, ringan saja alaih salawatu ahafi haram min aka'ana alaih wisrun kalau yang digauli itu istri orang atau yang gak jauh-jauhnya gak istrinya apa dia ada dosa ya dosa ya Rasulullah. Bagaimana itu, kalau waktu ahli halal dan ya kanal itu ya. ya, begitulah kalau dia salah kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah ngaji begini, bagaimanapun nggak paham, enggak ada syaratnya paham. <laughs> Yang menyenangkan dalam istan kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang pura-pura paham selesai. <laughs> Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak jadi jenengan, santri tua-tua gitu. <laughs> itu, Gus. Jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu, salaka Katolikun, <Susukur> Yalta Misuh Ilman Sahalawal, Lalu Torikon Ilal." Jadi, orang yang mengabah jalan, yang mencari jalan, berjuang lah, berjuang sekolah, nyari ilmu, nyari Yalta itu maknanya nyari iltimas Maka orang yang mencari ilmu itu, Sahalawal Lalu Torikon Ilal, janda akan dimudahkan jalan besok. Itu yang nyari, Lukus, kalau sudah ketemu kayak jenengan ndak masuk hadis itu. Ber bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu <gir> karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampai anda ya saya <gir> wah saya mikir wah ini nyari hati siapa yang bela saya <gir> karena hadis ini itu tidak saya nggak miah yang sudah ketemu yang namanya nyari kan belum ketemu maka berkebida lah yang nyari ilmu udah alemanlu <laughs> karena sarunya <laughs> ya kan kon yalta Sufi ilman siapa yang apa berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari dimana mana mencari itu sudah ketemu belum belum, belum. berarti kiai masuk hati situ ndak <laughs> alhamdulillah karena nya sudah ketemu maka bergembira lanjut saat nggak paham makanya masih mencari makanya kalau mau paham jangan, jangan paham <tuh kata> <tuh kata> karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah sallallahu sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang imbang itu ya balance dalam masa inteleknya kita termasuk menghafalkan hadis wa innal ali malas taufirulaguman fisa mawati wa manfil arti hatal kitan fil barker sebagian riwayat wa inna mu ali al khayro layas taufirulaguman fisa mawati wa manfil ardi hatal kitan fil barker wa enam ratus fi perikat ini hadis tandingan jadi yang tandingan tidak hanya nol hadis juga ada hadis apa tandingan apa apa ilmu itu memang butuh apa butuh perimbangan ya butuh balance nggak boleh ilmu tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja kata saya ada hadis yang bunyinya gini wa innal alima orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit jadi semua malaikat jibril dan mikael semoga termasuk israel itu memintakan maaf untuk orang alim tidak yang belum alim itu kamu udah masuk satu itu keren mana? wah sama kerennya Gus saya masuk surga, yang jadikan nanti juga masuk surga. Ya, sudah, gak usah geger ketemu di sana <laughs> jadi ini penting, nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok uh, garis keras, itu tidak tidak adalah Islam itu kafa Khafa ternyata konsepnya tuh komplit Tidak boleh separuh ah. <tuh> Saya punya sedikit ini yang agak serius Tapi tidak usah masukkan hati Nanti kalian protes nggak bagus Israel <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> nah, Begini Abu Bakar asjid itu terkenal layin al janet Mutawadih uh, layin al janet sahlal, sahlal akhlak Semuanya layin al janet. Orang yang sopan sekali Santun sekali santon, sopan, sangat-sangat simpatik. simpatik namanya Abu Bakar Siddik tapi ketika beliau sudah iman beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa beberapa karena kalau dalam sejarah Awaluman Amanah itu sebetulnya Khotija Awaluman Amanah Mutlakan itu sebetulnya Khotija Awaluman Amanah Mutlakan bisa saja Siti Ali dan Awaluman Amanah Mutlakan bisa saja Abu Bakar Siddik sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah e, ketika Rasulullah umur 25 itu ketika beliau umur 20 itu Khotija itu karena punya paman penginjil namanya Warabbah bin Naubal. itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu sehingga dia dia memerintahkan gulamnya namanya Maisara, Maisara itu nama cowok nama lelaki. ini perlu dicatat nanti kalau kamu tahu, Maesaro menemani Nabi dalam perjalanan terus kamu tiruah cari Maesaro ya. Maesaro itu nama lelaki ya, lihat ada. Maesaro itu nama orang-orang memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak manas kalau dalam ini, Mas ini bahasa gontornya itu ya. kalau bahasa Arab biasa, Maesaro lelaki, Tolha, lelaki, hamzah lelaki jadi biasa kalau dalam bahasa. kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan Salika Muslimin dan Muslimat pokoknya kalau cetak itu mantap. bahasa itu agak agak harus, ya. tapi tahunya baru gitu sudah bagus nih. kelas. Akhirnya Maisara itu disuruh khutijah khusus untuk meneliti Muhammad dulu masih jangkar karena belum belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam mengikuti dagang. Semua kaca dan alamat tunubua itu ada semua, termasuk tuhilu, rumahah tuhilus, itu, Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Gumama itu apa? E, mendung mengayunin. Saya termasuk orang yang ditekir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat mudua. E, di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pasal di situ malah ada film dokumenter Kristen mas itu, e, karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Rasul Nabi Isa dan Nabi Muhammad pohon, dan, dan itu para pendeta tahu Tahu reaksi pohon Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk Pohonnya agak reaksi biasa <SILENCIO> Tapi kalau Nabi yang duduk Itu akan direaksi Misalnya Nabi duduk di barat Kemudian matahari teriknya dari barat Pohon itu akan pindah ke barat supaya geser Sehingga Rohib Bukhayro itu tahu Ini ini calon Nabi Sesuai definisi atau berita Singkat cerita, setelah Meccaroh lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khutijah, terus Nabi ketika umur 25, dia memantapkan diri untuk nikah sama orang bernama Muhammad. Tapi Khutijah itu mulai agak kecewa. Kok jadi jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang, hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang jika ketika melihamah ini kapan jadi nabi ini, begini gini aja. Ini. Nah, pas umur empat puluh itu Nabi mengalami yatahanas, yatahanas itu yata abqat al lahya liadawatil kalau dalam bahasa muslim disebutkan, maka naya tahanas yufilhor bahwa atta abqat al lahya liadawatil yang dikatakan tahanas adalah menyembah allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari terus di hadis itu jika diterangkan wayatazawatulirali perlu dicatat dulu tirakannya nabi itu ya bawa bekal, bukan terus kelaparan tiga hari nanti fatamorgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan tiga hari itu malah bahaya. Karena dikatakan nur atau apa ternyata fatamorgana karena lama tidak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu juga ada kalimat wayatazawatulirali ya nabi ya normal bawa Bekal, jadi tidak lapar-napar amat Tapi tidak satu nampan Kayak makan di atas tadi, ya Kalau itu makanya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus, asang ngurmatnya Sama kiai, makanya banyak Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai <laughs> tidak tahu, ya. Motifnya apa tidak tahu. Motifnya enggak tahu Tapi khusus wajib Panitia tenang saja, kiai itu wajib Terus baca ini ya Muhammad, nah, begitu sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini kenapa jarang mengungkapkan, kemungkinan satu tidak tahu <laughs> dua, karena kadang dia itu ya manusia, atau juga manusia, kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang dia ngomong yang dicintai pasar itu yang saya sesalkan betul, tidak ngomong yang dibutuhkan dalam Khazan is itu sangat kecewa betul. dan semoga mereka-mereka tutupkan tobat boleh seperti ini coba kita ini Islam mulai kecil punya kiai mulai kecil, kadang-kadang tidak -kadang pinter-pinter karena ayatnya itu terus sama kubu sebelah misalnya dari ayat ini yang ini, ini, terus gitu aja kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu? kotung, kotung apa? langganan ya kalau ada orang mati ya harus nafsin Ya, betul -betul. Nah. kalau ada orang neka, musti faman, roh tiba, <tuk> <dulu> itu saja. <tuk> jadi umat ilmunya tidak tambah, ya, sudah siapa saja yang neka, ya itu aja yang mati, ya itu aja, gue nulasin <tuk> karena ya pasarnya seperti itu gue sekali-kali ada orang mati, itu bilang, ayo pesta karena orang dolem ini sudah mati ngurangi beban dunia <tuk> ngurangi beban apa? syukurilah kematian orang fase gini. <laughs> itu nggak bisa enggak disangoni sampean. <laughs> Sudah ada disangoni dibenci keluarganya. Ya enggak. Ya, ya daripada gitu yang umum saja kula nafsin. Kematian adalah mau itu kafa bil wa itu cukup mati sebagai nasik. Ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. <laughs> Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? tambah.